Justru malah kalau kamu mau kontribusi komunitas waktunya itu pas kuliah. Sebelum kerja, karena kalau sekarang kayak aku nggak bisa kontribusi secara dalam nih ke, ke, ke community. Kalau kamu pengen gain, gain koneksi itu adalah pas kuliah, wak, kuliah atau SMA bahkan. E, kamu bisa berkontribusi di sana. Tanya, banyak tanya. Banyak tanya ke komunitas yang yang sudah ada, banyak tanya ke Foundernya. Apa yang harus kamu e, improve dari e, daily life-nya gimana. Karena kami buat handbook, di dalam kantor gitu kan ya kalau kamu nggak tanya itu malah kamu bakal uh, dimarahin di kantor justru komunitas itu adalah the safe place untuk asking question gitu loh kamu nggak nggak bakal dijudge karena uh, kamu niatnya adalah belajar Selamat datang di ceritanya developer podcast yang menampilkan developer programmer atau engineer Indonesia inspiratif yang tersebar di seluruh dunia. Podcast ini disponsori oleh Showcase.com. Showcase adalah sebuah jaringan profesional yang dibuat oleh dan untuk developer sebagai tempat untuk berkoneksi, membangun komunitas, dan menemukan peluang baru. Bersama saya Riza, kita akan menggali bagaimana mereka berjuang, suka dukanya dalam perjalanan karir, hingga kesalahan konyol saat ngoding. Nah, narasumber kita kali ini adalah seorang pendengar podcast yang lumayan ini ya, lumayan rajin gitu ya. Hampir tiap hari tuh uh, saya sering lihat postingannya di media sosial podcast-podcastnya. Dan sekarang giliran uh, dia diundang jadi narasumber. Nah, langsung aja kita sambut dengan meriah Mas Doni Rubia Gatra. Head of Engineering di Zero One Group. Halo Mas Don. Halo, halo, halo, halo semua. Tadi pagi dengerin podcast apa nih? Atau minggu ini dengerin podcast apa nih? Kemarin sih dengerin podcastnya Ross sih. Oke, okay. mantap. Banyak banget ya teknologi yang lagi dikulik ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lah tentang teknologi-teknologi yang terkini ya. Yep. Tapi sebelum itu uh, boleh dong uh, kita di apa diceritakan siapa sih sosok Mas Doni dan Mas Doni ini ingin dikenal sebagai sosok yang seperti apa? Oh oke, okay. kenalin aku dong. Ini Sekarang aku di Surabaya. Sekarang sebagai Head of Engineering di Shiroban Group. Dulu itu aku ada lulusan matematika malah. Lulusan matematika di Institut Teknologi 10 Surabaya. Cuman kesininya jadi yang harus pegang keseluruhan engineering itu dari front end, back end, mobile karena kan konteksnya adalah head of engineering kan ya di sana. Kalau mau dikenal sebagai apa, aku lebih senang dikenal sebagai tech mentor karena aku sering banget join komunitas dan kontribut ke komunitas. Aku salah satu foundernya Surabaya Python 2016 dan sekarang pun juga masih aktif di seperti di Google Developer Group, di Data Science Indonesia, dan mungkin juga ada beberapa mentoring privat sih. Wah, seru nih, tech mentoring, terus uh, komunitas. Nanti kita akan bahas tentang dua hal itu, tapi sebelum ke sana saya pengen flashback dulu dong. Uh, awal kenal komputer, awal kenal programming itu, kapan dan pada saat apa? Jadi mungkin aku bukan yang kayak dari kecil mengerti komputer gitu kan ya. Tapi malah dari kampus, karena itu adalah laptop pertama. Laptop pertama aku dapat buat kuliah, terus habis itu yang menarik adalah aku kenal Linux gara-gara tahu-tahu diinstal temanku. <laughs> Gimana cara gimana ceritanya bisa langsung tiba-tiba diinstal? Jadi kan aku punya sohib kan, aku punya sohib terus uh, dia tuh lagi ngulik laptopku, tahu-tahu di dual boot Linuxnya pakai Ubuntu. Udah gitu defaultnya Ubuntu. Iya, <laughs> yeah, happy accident sih menurutku. Itu yang membuka awal untuk seneng ngulik komputer itu gara-gara diinstal install temanku. Jadi kalau ditanya salah satu yang berjasa adalah temanku tahu uh, nginstal uh, dual boot Ubuntu. <laughs> Oke. Okay apa yang bikin klik gitu begitu kan biasanya kan Windows gitu kan begitu masuk wah ini OS apa nih gitu tiba-tiba yang bikin tertarik sama Linux apa sih terminal sih menurutku justru sesuatu yang mengulik tentang terminal itu dulu kan sok soan gitu kan ya gaya buka aplikasi lewat terminal Firefox enter oh keren banget gitu jadi kayak kayak kayak hacking-hacking gitu jatuhnya jadi makanya tapi sekarang gak buka lewat terminal juga aplikasinya tapi itu menarik sampai pernah nyoba semua Linux akhirnya, tapi ya, sekarang sudah pakai Mac aja. <laughs> okay. lebih nyaman ya, <laughs> ya lebih aman oke okay, berarti pertama kali kenal uh, programming yang lebih dalam itu di uh, kuliah ya di kuliah Kuliah. terus selama kuliah uh, ngulik apa aja tuh bahasa pemograman atau teknologi ini juga cerita menarik sebenarnya di kuliah itu aku gak terlalu senang kuliah dulu awal-awal jadi gitu kan ya jurusan apa dulu? matematika Matematika. tapi ya. diajar, diajarin programming sebenarnya diajarin C++ Java tapi masalahnya waktu Aku belum happy, masih mencari jati diri ya. Aku nggak nggak terlalu memperhatikan gitu. Jadi nggak nggak ngerti dulu programming itu gimana. Setelah di semester 7 kayak ada semacam uh, milestone dalam hidup lah ya. Akhirnya dapat ilham untuk belajar semangat. The real first programming itu Python. Python itu pertama kali belajar di sana. Tugas akhir pun pakai Python. Ya dari sana aku bilang oh minangkan ya programming itu gitu. Hmm ilham apa itu? Kok bisa tiba-tiba pengen belajar programming? Sebenarnya lebih ke survival ya. Oke. Okay. Karena kayak aku kebetulan kuliah lima setengah tahun, jadi nggak tepat waktu banget. <laughs> Terus itu berpikir bahwa apa nih ketika aku lulus yang bisa uh, bisa sustain secara kehidupan gitu kan ya. Dan aku cari apa yang menyenangkan. Jadi dulu sebelum programming itu aku hampir-hampir semua -hampir coba, Mas Riza, kayak fotografi. Hmm. Graffiti, Tahu nggak graffiti yang pakai... Pilok di dinding, di dinding-dinding jalanan gitu ya? Iya, yeah, iya yeah, coba nggambar gitu, kan ya. Jadi hampir semua dicobain. Uh, jadi musisi bisa nggak ya? Ternyata nggak bisa. <laughs> jadi kayak ada perjalanan hidup sih, uh, yang ku coba-coba semua terus kemudian ada uh, satu dan lain hal. Misalnya, aku bilang kayak. Problem keluarga yang mendewasakan gitu kan Jadi akhirnya uh, bisa fokus belajar gitu sih Oke okay. Yang bikin senang di programming apa? Yang itu ya problem solving sama menyenangkannya itu ya ketemu ya True, true itu yang paling aku senang Karena selalu aja masalahnya yang harus dipecahkan gitu kan ya Itu adik, yang nih sih menurutku Nah kita lanjut lagi ceritanya mungkin uh, setelah lulus kuliah Terus uh, perjalanan karir lah uh, secara singkat sampai uh, saat ini Perjalanan singkat, awalnya itu malah bikin Surabaya Python dulu. Oke, okay. bikin komunitas dulu ya berarti ya. Malah bikin komunitas dulu, karena dulu aku sebenarnya ketua bem juga di fakultas. Oh. Jadi punya pun punya apa ya kemampuan manajerial lah. Dan sebenarnya inisiasi Surabaya Python itu untuk membantu aku mencari teman belajar. <laughs> Jadi jadi Komunitas itu sebagai tempat buat belajar bersama teman Karena e, jadi waktu dulu aku enggak ngerti OP apakan ya. Jadi belajar OP bener-bener itu gara-gara community. Dan dari community itulah aku dapat kerjaan pertama. Itu kerjaan di salah satu software house di Surabaya ngerjain ERP dulu UDU kalau pernah dengar, oh duh ya python kan ya ya python abis itu uh, resign ngerjain beberapa freelance tentang machine learning gitu kan ya data science dan lagi-lagi gara-gara komunitas aku direkomendasi masuk kumparan jadi kayak bener-bener gak pernah nggunain ijazah tuh yang di, di rumah jadi tertata dengan rapi walaupun digunakan akhirnya daftar S2 ya <laughs> akhirnya digunakan <laughs> buat daftar S2 tapi dulu gak pernah pakai abis dari kumparan eh hmm. sebagai back end dulu waktu itu uh, resign ketemu Mas uh, Tony, salah satu foundernya Zero One Group, gara-gara sama-sama pembicara di Paikon Malaysia waktu itu, pertama kali. Jadi ketemu beberapa kali jadi speaker di Paikon Malaysia, Asia Pasifik, Jakarta, yang akhirnya kayak, hmm, kayaknya aku mau uh, join Zero One Group dari, dari sana. Akhirnya, uh, resign, join, sampai sekarang sih, hampir tiga tahun. Di CR hampir tiga tahun mm -hmm. nah, sekarang uh, posisinya di Head of Engineering. ya. Mungkin buat teman-teman yang belum familiar dengan uh, role ini, ini uh, role-nya sehari-hari kerjaannya seperti apa sih? Sebenarnya, role-nya sehari-hari itu to make sure everything works well dari sisi engineering maupun manajerial. Dan biasanya juga aku harus buat proof of concept, misalnya ada teknologi baru nih, kita kita mau coba adapt, kita harus bikin proof of concept terus bikin blog biasanya untuk memvalidasi. Let's say waktu itu. Aku bikin blog sama uh, salah satu senior, uh, engineer di Zero One Group. Itulah kita mau pakai apa? Flutter, React atau Ionic? Oke, okay. nah, ya kita bikin blog untuk memvalidasi itu, dan akhirnya kita akhirnya pilih flutter untuk uh, teknologi kita, sana, sama mentoring. Oke, okay. garit, garit. Nah, tadi Head of Engineering, sekarang kita bahas tentang perusahaannya, Zero One Group nah ini cukup menarik nih, sebenarnya Zero One Group itu perusahaan yang bergerak di bidang apa sih? sebenarnya bergerak di bidang teknologi service informatika ya software kalau sederhananya sih software agency yang paling gampang dikenal orang-orang software house bukan? ya software house gitu kan yang berbasis klien agensi ya hmm. berbasis klien cuma kita juga membuat ekosistem nih, gak hanya engineering tapi juga digital marketing gitu desain, bikin konten kreator tiktok video, cuman Hmm. Zero one group itu kayak holding di bawahnya, itu ada zero one digital sama zero one technology. Nah, aku di zero one technology nih, konteksnya oke. Okay. Saya sempat ngeliat ya, di salah satu, di GitHub-nya, zero one group nih ada, ada apa, ada salah satu repo yang apa, welcome entry level ini menarik sekali. nih, jarang sekali ada yang, um, apa ya, membuat konten seperti ini. Ini kenapa zero one group memutuskan untuk membuat panduan seperti ini? Sebenarnya kita paham bahwa orang yang hanya mengandalkan kuliah itu tidak ready untuk industri jadi kita tuh membantu untuk teman-teman bagaimana mencari uh, course yang murah ataupun gratis karena mahasiswa ya atau student mereka mendapatkan akses gratis nih menggunakan GitHub Student Pack dan ini juga sebagai kesempatan untuk mengelaborasi dan memperkenalkan Zero One Group itu apa jadi enak bahwa kita adalah remote first company kita itu kontribut ke community jadi sebenarnya dua arah sebagai PR public relationsnya kantor sekaligus juga memperluas uh, jaringan talent yang kita Uh, ada, karena kita capek juga harus jelasin Zero One Group apa tiap hari ke orang yang kita approach gitu. Jadi, udah baca belum? Oh iya, yeah. ada yang mau ditanyakan nggak gitu. Oke, oh, oke. Okay, okay. Menarik ya. Pendekatannya sangat menarik ya, terutama hmm. untuk apa termasuk juga untuk menggait talenta-talenta uh, untuk direkrut ya. Iya. Yeah. Hmm, oke. Okay. Nah, kalau apa akhir-akhir ini lagi senang ngulik teknologi apa, Mas Doni? Ras sih. Dua, dua minggu ini kan harus jadi pembicara di Google Developer Group ya. Jadi uh, di kantor juga uh, di kantor juga habis ngerjain dua project menggunakan Ras. Jadi uh, habis ngerilis blog tentang Ras juga uh, dan ya itu sih yang yang lagi dalam waktu dekat. Hmm. Apa apa yang menarik dari Ras dibandingkan uh, bahasa selevel seperti goleng lah atau mungkin apa lagi ya si plus plus gitu ras karena gini nih yang menarik dari Zero One Group itu adalah kami itu berlandaskan functional programming nih mas jarang banget orang itu menggunakan functional programming kalau tahu juga Zero One Group itu justru malah dulu pakai closure untuk men text ya oh jadi kalau lihat di GitHubnya Zero One Group kita ada dua library basisnya closure gitu kan ya hmm. tapi susah nih untuk scaling karena harus ngajarin list itu kayak orang nggak pernah nyobain itu list Cara programming list itu susah banget kan Dan butuh waktu untuk belajar Tapi kita tuh suka pake uh, Closure, Haskell Yang berbau uh, functional programming Yang menurut kami cocok dengan RAS Itu adalah type systemnya sih Karena dia nge-adopt dari Haskell Jadi kayak result, option, sum some, uh, some error Itu yang menurutku yang kayak feel like home tapi jatuhnya juga performance banget gitu dan dan dan populer dan po lumayan cukup populer ya ya populer banget nah ini unik juga nih zero one group itu kan tadi uh, sebutannya agensi atau software house biasanya software house kan uh, pakai teknologi teknologi yang sudah umum digunakan pakai ya. wordpress lah atau bahasa bahasa yang umum lah ya yang yang yang populer gitu ini malah fokusnya ke bahasa yang unik dan bahkan fungsional seperti closure dan lain-lain ini ada ada apa ya? Ada fenomena apa? <laughs> Sebenarnya jatohnya adalah teknologi yang digunakan tetap yang mayoritas dipakai. Jadi kayak kita punya di dokumentasi kita di handbook kita itu ada yang namanya golden pad. Jadi the main tech stack itu adalah front end React, back end Node JS, mobile flutter. Itu untuk kayak sekali sehari-hari di agensi. Cuman kita punya konsep namanya kamu bisa introduce new stack. Jadi kita ada RFC gitu, jadi request for comment gitu. Aku mau coba apa silahkan. Tapi kamu harus validasi dengan blog, kamu harus validasi dengan benefitnya apa di sana. Jadi boleh cobain apa aja. Mau cobain misalnya elixir gitu ya, boleh. Yang nggak ada masalah. Cuman kayak ketika ditawarin kayak ini sustainablenya gimana masa depannya gimana gitu kan ya jadi lebih ke arah kalau bahkan yang ras project itu pun project internal jatuhnya. tapi tapi fungsional dipakai sampai sekarang rasnya hmm wah menarik ya ini ini software agensi yang berbeda gitu ya, ya. M -m menggunakan pendekatan berbeda ya hmm. salah satunya kalau di luar itu ada yang uh, lumayan terkenal juga kayak Talkbot gitu ya mudah mudahan gitu ya hmm. oke okay. nah kalau ini nih uh, tadi kita udah sebut apa uh, komunitas ternyata komunitas itu sangat apa ya memegang peranan sangat penting buat awal-awal karir Mas Doni bahkan pada saat e, awal justru bangun komunitas dulu gitu ya mm -hmm. bagaimana e, awal mula Mas Doni bikin komunitas itu gimana sih dari awal kan benar-benar bikin dari scratch mm. gitu apa yang harus dilakukan kalau misalkan kira-kira ada teman-teman yang pengen bikin komunitas itu langkah-langkahnya seperti apa oh ini cukup dalam nih ya <laughs> Kalau mau diceritain tentang bagaimana membuat komunitas itu juga dikembalikan ke orangnya lagi nih Mas Riza. Karena tidak semua orang itu bisa bisa mengumpulkan orang, tidak semua orang berkomunikasi dengan baik. Bahkan kalau dari, menurutku pendapat, pendapatku sebelum komunitas adalah belajar berkomunikasi dengan baik Mas Riza. Jadi kayak, dengan gimana kamu bisa berkomunikasi dengan baik dengan menulis, balik lagi gitu kan ya. Menulis adalah bagaimana mengumpulkan ide-ide di kepala terus tertulis sebagai sebuah tulisan, berangkat dari situ.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 Uh, kalau kamu mempertanyakan kayak dumb question itu cara terbaik untuk kamu jadi lebih jago karena kamu akan mengerti oh kenapa ya seperti ini uh, bakal dimantu jawabannya. Jadi kalau ditanya uh, bagaimana cara bikin komunitas cari dulu komunitasnya dulu kalau nggak ada cari yang cara cari yang, nggak ada eliksir nih mas Riza, <laughs> Gak ada mirip-mirip ya? Ya. Yeah. Python dulu gitu ya, atau ruby dulu gitu ya? Join karena ya jarang kan ya kalau di Indonesia pergi. Yeah, ya, jadi sebelum bikin komunitas memutuskan bikin komunitas, coba join yeah. dulu sebagai peserta gitu ya. Nanti setelah itu kalau mau bikin baru dari sana banyak nanya ke yang bikin komunitas yang kita datangin gitu ya. Oke, okay. dan Uh, setuju sekali. Saya juga merasakan uh, betapa pentingnya komunitas untuk uh, untuk menunjang karir, gitu ya. Dan mungkin ada teman-teman di luar sana yang belum merasakan dampaknya berkomunitas. Mungkin ada apa ya? Ada sedikit tips atau ada wejangan gitu dari Mas Doni. Kalau misalnya pengen join komunitas, kayak apa yang kamu sukai dari programming? Let's say kamu suka. JavaScript atau front end atau React, coba cari list komunitas apa yang ada di Indonesia yang involved dengan React. Coba join sana, ikutin dulu eventnya dulu aja. Kalau kalau sudah ikut eventnya sekali dua kali, kalau kamu pengen bener-bener berkarir di dunia industri, kamu paling tidak harus kontribut ke sana. Dan dan biasanya tuh orang komunitas akan sangat welcome untuk bantu kamu uh, mengembangkan karirmu, tapi jatohnya kamu harus siap menjadi menti dan menjadi menti itu kadang-kadang orang nggak tahu gimana caranya gitu kan ya jadi gitu hmm iya tuh mungkin boleh di share juga apa kadang-kadang kita tadi komunitas ya terus kemudian uh, mentor gitu apa pentingnya mentor dan Bagaimana cara mencari mentor dan Atau dalam, uh, dalam kata lain adalah Bagaimana menjadi menti. Pentingnya mentor itu adalah sebagai guidance Di awal karir itu sangat-sangat penting Jadi kenapa kok aku pengen jadi mentor Gara-gara dulu tuh aku harus dua tahun Cari-tahu sendiri apa yang ingin uh, aku cari gitu yes. Jadi selama ini di kantor Aku nge beberapa orang Bahkan hanya dengan waktu sebulan Mereka tuh bisa accelerate banget Growth-nya daripada aku harus nunggu 2 tahun Jadi benefit mentoring itu adalah Aku pengen bagikan ke orang-orang bahwa sebenarnya kadang-kadang kita butuh guidance sedikit aja nih Buat accelerate uh, our growth Nah untuk menjadi mente yang baik Itu adalah kamu harus belajar menulis yang baik Gitu kan ya Let's say mau belajar tentang react gitu kan ya Setelah belajar react hooks misalkan Coba bikin tulisan di sana Karena kalau kamu tulisannya baik Kamu bisa menyusun struktur kepada orang yang ingin kamu tanyakan Jadi misal kamu gimana caranya cari mentor Just ask Lewat Twitter pun boleh <laughs> Jadi itu aku biasanya sampai sekarang pun masih cari mentor nih Mas Riza. Dulu dulu kalau masih gitu aku pernah nge Mas Riza buat jadi mentor sebenarnya dulu di LinkedIn aku lupa. Masa? Iya, di LinkedIn dulu. dulu Oh iya, pernah. ya iya iya. Di LinkedIn. Link itu aku ulangi di bahkan walaupun aku misalnya ngementor orang lain, aku kadang-kadang melihat -kadang orang di Twitter, "Uh, oh, ini aku bisa ngementor nih." Ada ada kayak uh, orang yang cukup aktif di komunitas, "Mas boleh mentoring nggak gitu kan ya. Aku ada pertanyaan ini ini ini. Jadi sebenarnya konsep mentoring itu kamu tuh harus ada Pertanyaan dulu bukan kamu yang disuapin. Jadi nanti mentornya siap. Oh kamu mempertanyakan a b c d. Dan ini kayak ini kayaknya minggu ini aku mau nge mentoring sama Mas Imbre. <laughs> Oke. Aku udah tiga pertanyaan nih Mas Imri aku mau tanya ini, ini, ini Nanti dibahas ya Jadi jadi lebih ke arah persiapan diri Oke. Jadi harus jelas dulu di awal ya Iya harus jelas dulu Jangan. Tujuan mentoringnya buat apa mm -mm. Apa yang mau ditanyakan itu udah disiapkan gitu ya, ya. Wah menarik nih Buku, ya mas Doni kan juga suka baca-baca buku kan Buku yang dibaca akhir-akhir ini Yang mengubah mindset uh, Banyak sih mas, ada tiga <laughs> Banyak ya, boleh-boleh uh, Yang non yang rada filosofis itu dari Jordan Peterson, uh, Twelve Rules of Life, itu belum kelar sih tapi. Baru, baru dua chapter, tapi uh, secara filosofis itu uh, kena banget. Terus yang lagi baca sekarang ada tiga buku, Namanya man versus math, man versus money, man versus big data. Jadi kayak menjelaskan tentang bagaimana manusia itu sangat bergantung dengan uang, matematika, dan data gitu kan. Itu kayak satu set buku. Hmm. Dan yang terakhir buku teknis ya. Buku teknis itu eh uh, uh, for Rostasian. <laughs> Oke. Okay. Rus for restasian. Iya, jadi kayak kayak di dalamnya tentang let's say ada satu alokasi memori di dalam uh, komputer ras itu gimana alokasi memorinya. Jadi kayak belajar hmm. uh, basic dasarnya ras secara konsep. Oke. Okay. Nah, kalau apa? Gimana sih cara memupuk keinginan membaca di antara segudang media-media kayak video lah, ada podcast lah, dan apa keuntungan dari orang yang suka membaca dibandingkan orang yang mengkonsumsi media yang lain? Sebenarnya aku selalu komplementari, mas. Jadi aku tetap lihat video, tetap aku aku juga sering lihat Udemy course, jadi sampai sekarang. Jadi masih ada koleksi yang belum terselesaikan juga ada di Udemy, kan ya. Kalau podcast juga juga sering kadang nanti pagi kalau aku podcast gitu kan ya. Tapi kalau buku mungkin dari Gimana cara mampu adalah mencoba untuk belajar, belajar baca blog sih. Belajar blog yang ringan-ringan dulu aja gitu. Jangan yang teknis. Uh, kamu belajar, atau at least belajar, dokumen, belajar dokumentasi lah ya. Baca dokumentasi. Itu penting. Itu kayak sebagai... Kayak sebagai seorang software engineer atau developer membaca dokumentasi itu adalah yang tidak terelakkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah kalau sudah terbiasa baca dokumentasi, harusnya kayak kamu tertarik dengan apa, misalnya mau tertarik dengan matematika, cari buku yang berhubungan dengan matematika tapi yang ringan gitu kan ya. Jadi seiring bertambah waktu, boleh yang mulai lebih teknis gitu. Oke, kalau tadi tipsnya supaya deketin mentor adalah menulis, kemudian sekarang membaca. Jadi kemampuan membaca dan menulis itu sangat penting, bukan hanya buat apa orang yang apa ya, yang sehari harinya berketat dengan klien, tapi juga dengan uh, developer ya. Developer juga kerjanya menulis dan membaca ya. Komunikasi lah intinya ya, kemampuan untuk berkomunikasi, menyampaikan apa yang ada di kepala untuk uh, disampaikan dengan baik gitu ya, supaya bisa diterima oleh lawan bicara gitu ya. Betul. Oke, nah ini kalau tadi tips udah terus uh, mungkin Mas Doni bisa share sosok yang ingin didengar pemikirannya di podcast ceritanya developer mungkin uh, siapa yang ingin uh, diundang ke sini Indonesia ya orang Indonesia apa luar? <laughs> Boleh Indonesia boleh kalau luar susah <laughs> susah susah susah ngajaknya <laughs> kayaknya Mas Henry ya Mas Henry Surya Wirawan ya? head uh, Henry Surya Wirawan VP engineeringnya nya flip karena Mas Mas Mas Henry itu juga punya podcast namanya Tech Lead Journal kan ya dan dia punya dia punya dia, dia punya akses banyak banget kayak yang, wah ini tech Twitter terkenal di US bisa dapat nih, dari mana ceritanya gitu kan ya. Oh iya, iya, iya. Dia ke salah satu, dulu sebelum di Flip sempat di salah satu cloud kan? Iya, iya, bener. Dia pertama kali ketemu ke gak jadi pembicara bareng. Oh, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Wah, boleh tuh, boleh, boleh. Terima kasih ya uh, ininya, rekomendasinya, mantap. Nah, terakhir kalau ada teman-teman pendengar yang ingin kontak uh, Mas Doni, enaknya lewat mana? Tadi udah sebut ya, Twitter ya? Twitter. Twitter. Mungkin bisa di-share uh, handle-nya. Uh, jadi nama belakangku, tenang. Tidak ada yang punya nama belakang selain aku. Jadi aku cuman satu-satunya di Twitter. Nah, itu. Jadi buat teman-teman pendengar yang pengen punya mentor gitu ya. Pengen dimentorin sama Mas Duni, langsung aja kontak. Udah dikasih izin tuh. Tapi jangan lupa siapin pertanyaan, siapin tujuan mau mentoringnya seperti apa. Oke kalau gitu. Terima kasih banyak Mas Doni atas cerita dan waktunya. Sukses terus untuk karir dan kehidupannya. Ya, terima kasih sama-sama. Terima kasih untuk narasumber yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan berbagi cerita di Ceritanya Developer. Kritik dan saran bisa dilayangkan ke Twitter Rizafahmi22 atau boleh colek saya di showcase.com slash Rizafahmi. Linknya bisa dicek di deskripsi ya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.